Lakukan hal-hal ini kalau kamu mau hidup rileks dan doa-doa termanifest, terwujud dengan cepat Halo semua, Assalamualaikum, Namaste, welcome back to my channel Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya Di channelku ini sering membahas tentang ilmu hukum alam semesta, spiritual, mental health, self-development, dan masih banyak hal lainnya Nah hari ini kita akan membahas tentang lakukan hal-hal ini yang akan aku bahas Kalau kamu mau hidup rileks dan doa-doa termanifest dengan cepat tapi sebelum kita masuk ke topik, aku mau kamu mendengarkan pesan yang satu ini dulu. Kalau kamu ngerasa udah dapat panggilan di kepala untuk memperbaiki diri dan belajar hal baru, itu tentang ilmu hukum alam, spiritual, mental health, self-development, aku mau undang kamu datang ke acara gathering seminar offline di Jogja dan Surabaya. Kalau kamu mau datang tapi masih ragu, this is the sign for you to take action. Karena everything is connected, kamu, aku, dan mereka semua saling terkoneksi. Kita nggak ada yang tahu loh kamu bakal ketemu siapa di acara ini. Karena banyak orang-orang hebat yang datang di sana, yang bisa ngasih kamu opportunity baru atau bisa jadi dia calon sahabat kamu. Aku mau kita berkumpul bersama di sini. Aku pengen banget ketemu sama kamu di Jogja tanggal 6 Mei dan juga Surabaya tanggal 13 Mei. Terus apa aja yang akan kamu dapat? Yang pertama bukan hanya materi seminar selama dua jam yang sudah aku pelajari selama bertahun-tahun. Tahun, tahun dari pengalaman spiritual awakening International books dan juga Mentor aku di luar, nanti juga ada Sharing bersama, kasih testimoni berhasil Di panggung, jadi aku tunggu kamu Di atas panggung, kamu juga bakal dapat gratis Makanan dinner dan juga minuman Jadi jangan takut kelaparan ya guys, harga Segini tuh udah murah banget, kamu udah dapat Semuanya, kamu bisa bandingin di luar sana Nggak ada acara workshop Atau seminar, dengan harga semurah ini Udah dapat makanan, sharing Seminar 2 jam, meditasi Juga, dan yang paling ter Penting ini benar-benar penting banget. Kamu bisa dapat pertemanan positif baru yang satu frekuensi dengan kamu yang mungkin di luar sana. Orang-orang pada anggap kamu gila. Kamu gak punya temen, semua orang toksik udah pada mental dengan sendirinya. Di acara ini, kamu bakal ketemu sama banyak orang yang bisa menginspirasi kamu karena you are powerful! Oke, okay, teman-teman, emang everything is connected. Yang tadinya acara ini mau aku buka kembali di akhir tahun bulan Desember. Tapi kekuatan dari afirmasi dan juga solawat teman-teman semua. 2000 orang yang DM aku bilang, aku solawat biar bisa ketemu sama kamu. Oh my God, itu ngaruh loh di realita hidupku. Yang seharusnya tanggal 3 Mei aku udah harus berangkat ke Dubai. Tapi aku jadi gak dapet tiket Dan this is the sign from universe, from God Kalau aku harus spending time sama mama Karena di tanggal 16 Mama mau ulang tahun Buat teman-teman Jogja dan Surabaya Cus kita berkumpul di acara Gathering Seminar Offline Jogja tanggal 6 Mei dan Surabaya tanggal 13 Mei Perempuan, laki-laki, tua dan muda Semua boleh ikutan di acara ini Oke okay, lanjut kita masuk ke topik ya Yang pertama ya kalau kamu mau hidup rileks dan doa-doa terwujud, ya termanifest menjadi kenyataan. Ini penting banget, nget-nget-nget siapa di sini yang masih suka curhat buku diari. Hmm, unjuk tangan. Teman-teman, aku nggak peduli apakah ada orang atau konten creator yang menyuruh kamu untuk meluapkan rasa amarah, kesedihan, kebencian di sebuah buku diari. Ada juga yang bilang, katanya itu bagus untuk kesehatan mental mereka. Katanya, kita bisa meluapkan, mengeluarkan semua emosi-emosi negatif, tapi... Apakah kamu sudah tahu Kalau everything is energy Kenapa? Karena setiap kalimat yang kamu ucap Yang kamu tulis konsisten Terus menerus setiap hari Itu yang akan termanifest menjadi realita Tidak peduli apakah itu negatif atau positif Ketika kamu menuliskan rasa kebencian Setiap hari unek-unek Kayak aku benci banget sama mamaku Aku kesel banget sama bosku Kenapa sih hidupku susah banget nah, Kamu tulis tuh Oh by the way wait Aku mau tunjukin ke kamu Buku diary aku zaman dulu masih ada, tunggu ya, jangan kemana-mana. Oke, okay, teman-teman, mumpung aku lagi di Jakarta, di rumah orang tua, aku nemu buku diary zaman dulu. Oke, okay, ini salah satunya, ada tulisannya: "Oh my god, jatuh semua. Kalian bisa lihat ya, kan? Diary tresmani after graduate 2014. ketika kamu terus-terusan menuliskan tentang rasa kebencian, tentang hidupmu, merasa bodoh, curhat." kesel, amarah, meratapi nasib, nggak punya uang, kamu tulis semua di sini sampai kamu lupa bersyukur, kamu fokusnya ke hal-hal yang negatif, maka itulah jawaban kenapa hidupmu mungkin sampai saat ini gini-gini aja, ngerasa stuck teman-teman. Jadi ini bukti ya kalau aku bener-bener pernah menulis buku diari keluh kesah kebencian ini ada di tahun 2016 kamu bisa lihat oke okay. tahun 2016 aku nulis gue berasa di penjara lagi sekarang sejak gue resign dari kantor dua bulan lalu gue mulai stay di rumah dan kembali seperti zaman SMA dulu gue nggak bisa kemana mana salah mulu perasaan di rumah salah keluar juga salah jadi anak kuper kayak dulu salah gaul salah keluar rumah main sama teman dibilang kesempatan apa sih aneh banget sumpah jadi pada saat itu tuh aku lagi mengeluh tentang orang tua gitu ya berasa di banget udah kayak anak 15 tahun aja kan boring banget di rumah terus sumpah nggak betah banget gue di rumah pengen cabut secepatnya udah nggak tahan banget gue lihat nih kamu bisa baca kelihatan ga sih Ya, kelihatan ya. Ini keluh kesah aku zaman dulu curhatan. Teman-teman, ini panjang banget, tapi aku nggak bisa bacain ke kamu <laughs> karena akan makan waktu. Oke, aku nemu lagi ya di tahun 2016 ketika lagi inget mantan pacar, terus aku kayak desperate banget. Aku curhat di sini bilang gue keinget lagi sama. Si mantan itu keinget betapa sakitnya dulu, gak bisa bersama, betapa sakitnya beda agama. Gue jadi keinget lagi masa-masa suram kala itu. Bla bla bla, gue rasa dunia masih runtuh. Gue gak mau itu kejadian lagi. Gue gak mau lelala nih lihat ya, bener-bener isinya keluh kesah. Teman-teman kamu tahu apa yang terjadi ketika aku terus-terusan konsisten nulis kayak gini nih, keluh kesah. Hidupku susah terus, cari kerjaan susah, nggak punya duit, selalu attract temen-temen yang negatif, toksik, yang suka ngeluh, yang suka ngomongin orang, terus juga attract cowok-cowok yang toksik juga, yang nggak modal, yang brengsek gitu ya ibaratnya. Oh and by the way, ini curhatan aku yang terakhir. Nah habis dari curhat begini, masih ada lagi ternyata, paling belakang nih, paling belakang, terus sudah nggak ada lagi tuh, kosong. Nah ini adalah ketika aku tulis, I'm feeling useless, I have no idea what to write But I'm getting quarter life crisis syndrome Jadi teman-teman, kalau kamu sekarang lagi ngerasa quarter life crisis syndrome Yang kamu tuh nggak tahu life purpose di dunia ini mau jadi apa Dan kamu masih bingung kerja di mana Belum dapat kerjaan yang cocok Sampai kamu di usia 29, that's fine, that's normal Karena quarter life crisis aku pada saat itu lama Tapi pada saat itu bukan hanya tentang quarter life crisis tapi juga tentang spiritual awakening. Aku bilang di sini I'm getting sad for no reason. I feel useless, crap, lonely and bored and feeling empty. I'm boring with my life. Kamu bisa lihat nggak di sini? ya kan, tuh. Tuh. Ah. I need to move from this house. I need more challenge and adventure. Teman-teman itulah alasan kenapa aku sampai sekarang nih ya. Gembar-gembor nyuruh kamu untuk challenge yourself atau merantau karena I've been there before jadi buat teman-teman yang sekarang lagi ngerasa stuck di rumah punya keluarga yang negatif gitu ya yang toxic atau yang suka ngeluh, yang suka ngomel-ngomel I've been there ini buktinya guys nah terus di sini nih kayaknya udah dapat calling aku ya udah tulis gini I need to earn much money and fast tapi pada saat itu masih desperate karena aku pengennya cepet-cepet nih I need to take a leap jadi disini aku udah dapet kayak calling Oke, okay, gua gak bisa hidup gini-gini terus Aku harus mengambil langkah gitu loh I have to make my parents proud and happy I need new job Karena pada saat aku nulis ini Bener-bener lagi jobless, gak punya duit Itulah calling terakhirku Ketika lagi ngerasa stuck di rumah Dan I need to change my reality Makanya pada saat itu aku merantau ke Bali Sebelum aku merantau ke Bali Aku terus-terusan afirmasi kayak This is gonna be the best decision ever. This is gonna be the best decision ever. Meskipun dalam hati aku ragu, ya, aku bakal sukses enggak ya? Tapi aku terus terusan afirmasi, dan alhamdulillah benar-benar keputusanku untuk merantau ke Bali pada saat itu adalah... Keputusan terbesar, terbaik dalam hidupku Bener guys, termanifest Do something, trust Nani Take a leap, don't be lazy Your future is in your hand Let's move, let's earn much money Tapi ketika aku mengubah tulisan tersebut Menjadi buku scripting uh, Tentang rasa syukur Lebih fokus ke hal-hal yang positif Ke sesuatu yang aku ingin wujudkan Cita-cita, menjaga energi dan frekuensi di situ hidupku berubah 180 derajat Udah nggak ada lagi paranoid tentang penyakit Udah nggak ada lagi stress, depresi, cemas berlebih, overthinking. Itu udah hilang dengan sendirinya tanpa harus minum obat-obat penenang. Aku bisa kontrol itu semua, dan aku ada di sini untuk ngasih tahu kamu: "You have the power to control everything." Teman-teman, kamu bisa lihat ya, energi dari tulisan yang ada di buku diari ini: "Negatif banget, low vibration banget." Ini jawaban kenapa hidupku dulu susah terus, nggak punya duit, depresi, overthinking, paranoid. Nah, sekarang aku mau nunjukin ke kamu buku scripting pertama zaman dulu, mumpung aku lagi di sini ya. Aku nemu buku scripting zaman dulu yang isinya tuh masih sedikit-sedikit. Ah, Oke, nih awal-awal ya. Scripting book tresnani, you have the power to create your life. You also have the power to create your ideal relationship at this moment. Nah, pada saat ini tuh ya, quotes apapun yang aku temukan di YouTube sama internet, aku pasti catat di sini. Buat teman-teman yang udah pernah ikutan seminar offline atau online, aku pernah ya nunjukin ke kamu tulisan scripting pertama kali. Di dalam seminar itu nggak bohong ya. That's real. Ini buku pertama dan lihat ya. Nih, halaman pertama ini yang aku masukin ke seminar. Ingat nggak nih, teman-teman yang udah pada ikutan gathering ya kan? Jadi yang aku bahas semua di YouTube, di TikTok, Instagram, dan juga seminar offline itu real nggak bohong nih. Sampai udah kucel buku <laughs> ke scripting. Nah, dari sini ya kan aku lebih fokus ke "I'm so grateful to living in this". Amazing life, aku mulai kayak switch dari yang aku benci banget sama hidupku Kenapa sih aku kesel banget sama kerjaan, kenapa gini gini gini ya kan di buku yang ini tadi nih Yang ini nih oke okay. isinya keluh kesah, amarah, kebencian Terus aku ganti ke rasa bersyukur kayak uh, tentang sesuatu seolah-olah sudah terjadi gitu ya scripting Dan oh my god dari sini Aku mulai merasakan keajaibannya, dan disitu situ aku dapat calling panggilan alam. Aku harus membagikan ilmu ini ke teman-teman di Indonesia, karena pada saat itu aku ngelihat belum ada yang ngebahas tentang teknik scripting manifest law of attraction di Indonesia. Teman-teman, awal aku bikin YouTube itu tahun 2020 ya. Di aku ngelihat kok di Indonesia kebanyakan yang ngebahas lawa cuma teori ya, nggak ada yang ini loh hasilnya, ini loh caranya, ini loh. Aku juga udah take action, ngerti gak sih? Nah, disitu yang membuat aku kayak bangkit, dapat calling, "I need to share this, I forgive you." I forgive you for everything that happened I forgive the whole situation Jadi pada saat ini posisinya aku udah Memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti aku They don't want me to say this Saat kamu sedang melewati journey Spiritual awakening Akan ada orang-orang yang menganggap kamu gila Kamu bermimpi ketinggian Kamu halu Mengatakan kalau kamu tuh depresi, stress, overthinking Ya harus minum obat penenang gitu kan Mereka gak mau kalau aku ngebongkar tentang hal ini kepada kamu Tapi inilah yang sesungguhnya I'm here to tell you You don't have to do that You have the power To heal yourself, to create your dream life, to change your reality Jadi semuanya itu ada di tangan kamu Ini badan kamu, ini otak kamu, ini tangan kamu, ini suara kamu, ini kaki kamu Cuman kamu yang bisa mengubah hidupmu Cuman kamu yang bisa menyembuhkan semua overthinking, stress, depresi Kamu gak perlu minum obat antidepresan depresan No, you are powerful, I'm telling you Kalau kamu gak percaya, kita bisa menyembuhkan penyakit dengan sendirinya, dengan kekuatan pikiran dan gak perlu minum obat penenang. Ada di buku favorit aku, You Are the Placebo, punya dokter Joe Dispenza. Di sini dijelasin bagaimana subconscious mind kita powerful. Oke okay, next, yang kedua, kalau kamu mau hidup rileks dan doa-doa termanifest dengan cepat adalah stop ngomongin orang siapapun itu. Karena ketika kamu terus-terusan masih ngomongin orang, entah itu temen, keluarga, saudara, kamu masih ada di tingkat kesadaran 3D, dan itu masih low vibration banget. Yang ketiga, next, kamu masih belum menghilangin sifat toksik. Jadi, ini kunci banget ya, kalau kamu mau doa, Terwujud, harus lakukan apa? Inner work benerin dulu dari dalam nih Sifat kamu yang negatif, yang toxic Ini nih, aku pernah bahas di video yang ini Udah kan, ngilangin sifat toxic Next, stop panik dan ngeluh Kenapa hidup gini-gini aja Kalau kamu masih panik dan ngeluh, kenapa hidupmu Begini-begini aja, kamu masih ada di Lack mindset, kamu belum ada di Abundance mindset, makanya kamu panik Meskipun kamu udah berdoa siang malam, kamu udah praktek scripting, udah afirmasi, udah membayangkan di kepala, tapi kamu panik, kayak "aduh gimana ya, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan nih, aku belum bisa bayar utang nih." "Aduh gimana ya, terus kamu panik?" Berarti kamu masih ada di like mindset, kamu belum percaya kalau apa yang kamu doakan, apa yang kamu tulis itu akan terwujud. Next, oke, okay? antara ucapan dan perilaku harus sinkron. Jangan ada mental konflik, jangan kamu ngirim mixed signal ke universe. Maksudnya apa? Jadi, aku mau ketika kamu berdoa atau lagi manifest, scripting, afirmasi, dibayangkan di kepala, itu harus sinkron dengan perasaan kamu. Jangan kamu di mulut, aku yakin dan percaya uang 100 juta datang ke dalam hidupku. Tapi logika kamu, masa sih? Mungkin nggak ya? gitu Terus hati kamu juga masih ada keraguan kayak, gaji aku kan sekarang cuma 3 juta, kayaknya nggak mungkin deh. Gitu. Nah ketika kamu ada keraguan sedikit aja Kamu ngirim mix signal ke langit Kalau kamu belum percaya sama kuasanya Tapi kalau kamu udah percaya 100% sama kuasanya Kamu nggak akan banyak bertanya Yang bisa kamu lakukan hanya apa? Menjaga energi dan frekuensi untuk tetap berada di abundance mindset Percaya 1000% Teman-teman, itulah mengapa untuk sebagian orang yang terlalu pakai logika banget Akan kesulitan untuk praktek manifestation Hukum alam semesta ini, padahal sebenarnya keajaiban, rezeki, uang, kesembuhan, penyakit. Ya kan, itu semua bisa terwujud dari cara yang kita nggak bisa pikirkan pakai logika, nggak bisa kita pikirkan pakai akal manusia. Bisa datang aja terus, nanti kamu kaget. Eh hey, kok bisa ya? Oh my god, aku merinding. Kok bisa ya? Gitu. Dan aku mau doa-doa kamu, manifest kamu semua, itu harus sinkron dengan perilaku kamu. Jangan sampai kamu nulis di buku scripting kayak, yes aku seneng banget, aku bersyukur. ah uh, Aku dapat kerjaan dengan gaji 50 juta, tapi yang kamu lakukan apa? Cuman mengong, di rumah, main HP, main TikTok, nonton-nonton Youtube main games, terus misalnya kamu manifest scripting, yes aku seneng banget akhirnya ketemu dengan jodohku dia orangnya high value, dia tajir dia elegan, dia pinter dia sukses, tapi apa yang kamu lakukan, kamu cuman di rumah doang, bengong, terus kamu ngelihat ada pasangan di mall gitu ya, sama anaknya bayi, terus kamu langsung kayak, aduh berisik banget sih anak bayinya, nangis mulu Ngerti gak sih? Jadi gak sinkron. You have to be in that vibrational frequency. Kamu pengen punya pacar atau pasangan yang berkelas, yang pinter, yang sukses, kamu juga harus jadi orang seperti itu. Kalau kamu pengen punya pasangan nilai 9, kamu juga harus ada di nilai 9. Jangan kamu cuma bermimpi doang, pengen punya pasangan yang berkelas, yang tajin, yang sukses, yang ganteng, yang cantik, yang begini-gini. Tapi lihat diri kamu, apakah kamu udah sukses? Apakah kamu masih galau? belum punya duit, gitu. Pentingnya self love dan ketika kamu praktek ini semua ya law of attraction manifest. Itu bukan cuman memperbaiki inner work sifat-sifat toksi kamu, tapi kamu juga jadi punya goals tujuan di dalam hidupmu. Apa yang ingin kamu wujudkan? Kamu bukan lagi average people pada umumnya yang ya udahlah menjalani hidup ini seperti apa adanya lah. Lihat nanti apa yang akan terjadi. No. Oke okay guys, thank you so much for watching Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah Cerita apa aja yang udah berhasil kamu manifest Dan buat teman-teman Jogja, Surabaya Sampai berjumpa di sana ya Aku tunggu kamu di atas panggung Cara daftar gimana? Langsung cus klik link yang ada di bawah Jangan sampai kehabisan karena ini cepet-cepetan loh Oke, okay, see you, bye bye